Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inulhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'kfir. Wa na'udhu billahi min syururi amusina. Sayyati amalina. Layahdihillah falamudillah lah. Wa mayyudlil pala hadiyya lah. Asyadallah ilaha illallah hudula syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iyaiha al-lazina amarat taku Allah. wala duqatihi. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. ya al-nazina abtaku rabbakumu al-lazhi khalaqukum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa washa minhu marjalan kasidah wa nisa'ah. Wa ataku Allah al-lazhi bihi wal arham Inna allaha عليكم allah. Wa kudu qawlan sadidah. Uslih lakum a'amalakum wa dah Hai wa ta'ala Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita termasuk nikmat yang besar adalah nikmat menuntut ilmu agama nikmat yang sangat agung Ya, sebab di dalamnya, di dalam menuntut ilmu agama, terdapat kebaikan yang banyak bagi siapa yang menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, Mayurillahu khairan yufakih hufiddin. Siapapun yang Allah ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah subhanahuwataala akan memberikan paham terhadap orang tersebut dalam perkara agamanya dan paham terhadap agama tidaklah didapatkan kecuali dengan belajar ilmu agama ya, orang yang paham agamanya ini alamat tanda bahwa Allah Subhanahu Wataala menginginkan kebaikan padanya karena itu semangatlah untuk menuntut ilmu agama sebab Kebaikan di belakang perkara tersebut. Jadi ya, sekalian mudah subhanahu wa ta'ala. Ya sebelum kita masuk di pembahasan kita di malam ini, ya terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah pada saat sholat apakah dia rukun, apakah dia wajib, apakah dia sunnah saja. Eh. Ya. Sebelum kita masuk di pembahasan kita masih terkait dengan pembahasan kita di malam ini yaitu seseorang ketika mau membaca Al-Fatihah dia baca auzubillahi kemudian baca bismillahirrahmanirrahim kemudian baca Al-Fatihah. Permasalahan kita ya yeah, Abkah istighatha ucapan 'A'ud bil-Lah min rajim itu dibaca pada setiap rakaat. Ya, dan telah di maklumi wa membaca 'A'ud bil-Lah min rajim dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Tapi apakah tiap rakaatnya dibaca? A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Ya. Dipahami? Alian tahu jawabannya? Abdurrahman, anaknya Ustadz Rahmat. Ajawab sekalian melihat Rasulullah wa ta'ala. Perhatikan. Masalah ini ash-shahih min aqwali ahli al-ilm an man ist'ana fi rak'ah ula wa qarima tsala lil amri bi qolihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'ith billahi minasy syaithanir rajim ya wa annahu yujzi'uhu wa la yakuna ma'amuran bi isti'adati inda kulli raka'atin minas solati wa dhalika li anahu la ya ifaslu bainal kira'ati bin raka'ati illa zikrullahi au du'a Allah wahadaka masliman yaqwa' fi layri istighfar Auridikri ذكر ثم يعور bala فلا يؤمر istianditi kama huwa معروف inda huda وهو مذهب kiroa. Huwa dir salafi, huwa muwa madaha bil hanafiya, waruaya tiri mu ahmad. Wala ba sabi istianditi fikuli Wa maniktasara ala isti'adafirukati ula Perhatikan. Yang sahih. Yang benar. Dari pendapat ahlul ilim bahwasannya. Siapa yang isti'adah membaca. الرجيم, pada rakaat pertama. Maka dia telah melakukan. Melaksanakan perintah. Ya, dalam Al-Quran, faida kau al qurana pastiatilaih mina syaitan rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran maka istiadalah kepada Allah subhanahu wa taala dari syaitan yang rajim. Maka itu anhu yujisu, maka itu telah mencukupi. Ya, dibahmi. Jadi cukup pada rakaat pertama ia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu sudah mencukupi. Dan dia tidak diperintah. perintah untuk isti'anah pada setiap rakaat dari sholat. Kenapa demikian tidak diperintah untuk isti'anah pada setiap rakaat? Sebab Ya rakaat itu tidaklah dipisah antara bacaan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua kecuali dengan dikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau doa. Ya ini semisal kalau seseorang membaca Al-Qur'an di luar sholat. Kemudian dia berhenti untuk istighfar atau berdoa atau berzikir, kemudian dia mengulang lagi bacaannya. Maka tidak diperintah untuk isti'adah. Ya, ini maksudnya kalau orang baca Al-Qur'an di luar salat, kemudian dia berhenti karena untuk berzikir atau istighfar, maka tidak diperintah lagi untuk membaca isti'adah. Iyah. Dan ini ma'ruf bagi Iyah, Ulama Ahli Kiro'ah Dan sebagian dari salaf Dan ini adalah sebagian dari Madhab dari sebagian salaf dan Madhanifiyah Dan riwayat Ahmad Kemudian Dan tidak mengapa Isti'ada pada Setiap Rakaat, akan tetapi yang diperintah adalah pada rakaat pertama, dan siapa yang terbatas pada rakaat pertama maka telah mencukupi hal tersebut. Ya. Jadi, kesimpulannya bahwa atau membaca ya, itu cukup pada. Rakaat pertama. Ya. ya berbeda dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kuat perselisihan di sini. Iya, dibangun di atas apakah basmalah termasuk dari al-fatihah atau bukan. Ya bagi yang mengatakan al basmalah adalah al-fatihah. Ya maka harus dibaca. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa harisnya? La salatah liman lam yakro bivati hatil kitab. Iya. Tidak ada salat yang tidak membaca al-fatihah. Dan yang bagi yang mengatakan al-fatihah ada basmalah adalah al-fatihah maka kalau dia tidak membaca basmalah maka tidak sah solatnya. Ya, bagi yang mengatakan al-basmalah adalah al-fatihah, di antaranya matthar ash-shafi'iyah mengatakan bahwa basmalah adalah al-fatihah maka yang berpendapat ini maka harus dia membaca basmalah ketika salat. Iya. Kemudian masalah menjaharkan basmalah atau tidak? Iya. Seseorang misalnya dia imam di tempat yang umumnya orang di situ mengeraskan basmalah, maka tidak mengapa dia mengeraskan basmalah di situ. Iya. Yang sampai dia tidak mengeraskan bas dianggap tidak membaca bas semarah. Yeah. Ya, jamaah sekalian dimulai kelas semarah Insya Insyaallah dipahami, dipahami semua kan? Ya, yeah. jamaah sekalian dimulai kelas semarah Ketika seorang berdoa apakah dia apa namanya nih mengusap mukanya ketika dia berdoa? Eh. Ah. Tidak. buka mukanya dia usah tapi di sini ya. Di dadanya. Ya insyaallah ta'ala ke kita akan sebutkan permasalahannya di waktu lain. Jawab sekalian di subhanahu taala. Ya, kita masuk di pembahasan kita di malam ini tentang hukum membaca Al-Fatihah pada salat. Apakah dia rukun atau wajib atau mustahab sunnah? Eh ya. Sebelumnya, telah kita sering dengar bagi yang ikut belajar, sering mendengar kata "rukun" dan juga biasa mendengar kata "syarat", "wajib", "mustahab", atau "sunnah". Eh, saya jelaskan sebelum masuk di materi. Eh, kalau dikatakan "rukun" sesuatu ya maka misalnya sholat ini adalah rukun dari sholat maka kalau tidak ada rukun tersebut sesuai itu maka tidak sah sholat sama dengan syarat kalau dikatakan ini adalah syarat dari sholat maka kapan tidak ada syarat tersebut maka tidak sah sholat ya kalau wajib harus tapi dia bukan rukun dan bukan juga syarat. Kalau sunnah artinya hanya sunnah hukumnya mustahab sunnah. Di mana sunnah kan? Sunnah bukan sunnat. Iya, yeah. cuman bedanya antara rukun dengan syarat kalau rukun itu berada di dalam perkara itu kalau syarat di luarnya misalnya sholat misalnya al-fatihah atau sujud adalah rukun dari rukun sholat ia berada di sholat tersebut kalau syarat dia di luar sholat tersebut Misalnya berwudu. Ini adalah rukun awasho eh, syarat. Syarat apa rukun? Ah, eh, rukun toh. Akbar eh, sama Ahsan. Busmail. Syarat. Ya. Yeah. Itu penjelasannya. Jamaah ya sekalian, mulakan Subhanahu wa taala. Kita masuk di pembahasan kita. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yakra' bi umil Qur'an." Dari hadis Ubar bin Sumaid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata" Lima lam ya bi ummul quran. Tidak ada salat bagi apa bagi siapa yang tidak membaca umul quran, yaitu Al Fatihah. ya yeah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban adzar kutni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sabar, sabda, la, la yukra fiha bi Kitab solat tidaklah cukup maksudnya tidak sah bagi siapa apabila tidak dibaca padanya Al-Fatihah ya. kemudian di dalam riwayat lain riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Daud ya. ketika Nabi sholat kemudian di belakangnya ada yang membaca Al-Quran Makmumnya membaca, maka nabi bersabda kaul nanam kaul imamikum kulna na'am kaul la kaul illa kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul nanam kaul maka naib berkata la tafu'alu jangan kalian lakukan maksudnya jangan kalian membaca ya iya kecuali al-fatihah sebab la solat dari malam yaqla biha tidak ada solat bagi siapa yang tidak membacanya ya perhatikan jamaah sekalian dibilang subhanahu wa ta'ala kalau seorang makmum iya dia mendengar imamnya membaca al-fatihah ya maka berdasarkan hadis ini ya tidak boleh membaca selain dari al-fatihah saja la'allakum takrauna ya imam jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian maka janganlah kalian lakukan tersebut Kecuali membaca al-fatihah. Iya, misalnya dia imamnya baca al-fatih terus dia di belakang baca yang lainnya. Iya. Jamah sekalian dimulai kelas 4 waktarnya. Iya. Kita masuk di pembahasan pertama. Perhatikan pembahasan pertama. Hukum kiraat fatihah lil imam wal munfarid. Hukum membaca al-fatihah bagi imam dan bagi orang yang memfarid sholat sendiri apakah wajib atau sunnah saja eh atau rukun al-fatihah tersebut pada sholat perhatikan as sahih الذي عليه جمهور yang sahih yang benar menurut jumhur Ahlul ilmi kebanyakan dari Ahlul ilmi berpendapat bahwasanya bacaan al fatihah adalah rukun pada setiap rakaat bagi imam, iya, bagi imam dan bagi orang yang solat sendiri. Saya ulangi, iya. Menurut jumhur ulama bahwasanya membaca al-fatih adalah rukun. Pada setiap rakaat bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Falatasy husolat taillabiha maka tidak ada sholat tidak sah sholatnya kecuali dengan membaca al-fatihah. Ya, tapi hadis riwayat yang sahmit. An Na Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam sholatan imam al-miqroh bi ummil Quran. Wajah fi syuhun min hadits Abi Hurairah fi kisah di musafif قال له النبي صلى الله وسلم, اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ذلك في صلاتك كله. فأمر أن يقرأ ما تيسر من القرآن في كل بقول ما تيسر معك من القرآن, وقد جاء في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ʻuɗa yain الكتاب ʻomil الكتاب، فعلم أن ما يقرأ في ما تيسر من القرآن والفاتحة. والفاتحة يسيرة bahwa wajib harus membaca Al-Fatihah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Perhatikan ini bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Akan nanti datang kalau dia makmum. Iya. Yeah. Ini sekarang bagi? Bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Iya. Yeah. Dalilnya. Dalam hadith Ubar bin Somit Bahasanya Nabi Wasallam bersabda. La solatani man bi-ummil Qur'an. Tidak ada solat. Bagi siapa yang tidak membaca umul Qur'an. Yaitu al fatihah Dan datang pula dalam hadith Abi Hurairah. Tentang orang yang jelek solatnya. Salah solatnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepadanya, "Kemudian bacalah apa yang mudah, ya, dari, dari Al-Quran, bacalah yang, apa yang mudah padamu, dari Al-Quran, kemudian lakukan hal tersebut pada seluruh sholatmu ya, perhatikan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada..." Orang tersebut untuk membaca apa yang mudah dari Al-Quran pada setiap rakaat. Ya, sekarang apa yang diinginkan dengan apa yang mudah darimu dari Al-Quran? Kan Nabi perintah kepadanya, bacalah pada setiap dari sholatmu, rakaatmu, apa yang mudah dari Al-Quran. Perhatikan maksud dari apa yang mudah dari Al-Quran, adalah Al-Fatihah. Jadi Nabi perintahkan. Bacalah apa yang mudah darimu. Yaitu bacalah Al-Fatihah pada. Seluruh rakaat dalam sholatmu. Iya. Ini makna. Bacalah. Apa yang mudah darimu. Dari Al-Quran pada setiap. Sholatmu. Dan telah kita jelaskan bahwa. Apa makna yang mudah dari Al Qur'an yaitu al-fatihah. Ya dan telah dijelaskan dalam riwayat lain makna dari apa yang mudah darimu dari Al Qur'an yaitu al-fatihah. Dan diketahui bahwasanya ya yang mudah dari Al Qur'an itu al-fatihah sebab al-fatihah sedikit dari apa namanya ayatnya dan mudah untuk dibaca. Ya, jemaah sekalian mulai kelas suara watalah. Ya ini tentang membaca al-fatihah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Hukumnya adalah dia adalah rukun dari sholat harus dibaca siapa yang tidak membacanya maka tidak sah sholatnya. Eh, ajaran sekali ini mulai klausul wasalah. Kemudian pembahasan kedua tentang hubu kiraatil fatihah fi sholatil ma'mum. Hukum membaca al-fatihah dalam sholat bagi makmum. Yeah. Jawab sekalian jumlah kelas barat atau Perhatikan as-sahi min akwal ahli ilmi, an kira al-fatihah wajib oleh makmum fi kulli rokyati. من صلات السريه والجهريه وهذا هو والمشهور عند الشافية. واختاره البخاري وقال وهو قول لا من التابعين ومن العلم yeah. dan yang sahih yang benar ya yeah. menurut pendapat dari ahlul ilmi Orang-orang yang berilmu bahwasanya bacaan Al-Fatihah wajib bagi makmum pada ya, seluruh rakaat dari salat yang sirriyah dan jahrriyah. Sirriyah yaitu bacaannya tidak dikeraskan. Adapun jahrriyah bacaannya dikeraskan sirriya misalnya sholat al-duhur iya pada sholat al-duhur wajib juga bagi makmum untuk membacanya dan para sholat jahriyah, misalnya sholat maghrib sholat isya iya pendapat yang sih wajib pula bagi makmum untuk membaca pada rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat iya iya dan ini adalah madhab dan yang masyur dari asyafi'iyah dan dipilih oleh imam al-bukhari imam al-bukhari berkata bahwa ini adalah pendapat yang tidak dihitung tidak bisa dihitung dari kalangan tabi'in dari ahlul ilmu maksudnya banyak dari tabi'in yang berpendapat ini iya yeah. Jamaah sekalian melakukan wa jadi makmum juga harus membaca al-fatihah. Tidak dibedakan apakah ini solat jahari atau siria. Ya, ini hukumnya. Sekarang ketika seorang mendengarkan suatu hukum, maka harus dibangun di atas dalil. Apa alasannya? Apa keterangannya? Ya, demikian orang yang Ya, berilmu, belajar, agama. Tidak sekedar mengatakan suatu pendapat. Tapi harus ada dalilnya. Ya. Dengan mengetahui dalil, ya perasaan akan menjadi tenang. Bisa dikatakan al fatihah Wa yadakulu fiyya al-munfarid wal-imam wal-ma'mum. Sampai siapa yang sholat? Kenapa masuk di sini, makmum? Perhatikan. و هذه الفات وعم بتشمل كل مصلين فيدره Kenapa masuk di sini makmum juga? Perhatikan hadisnya. Ya, siapa yang tidak membaca Al-Quran, Ummul Quran, Quran itu Al-fatih maka tidak sah sholatnya. Ini siapa man? Siapapun yang sholat. Kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah solatnya Dan mal ini mencakup umum. Maksudnya siapa saja yang sholat. Apakah dia makmum, apakah dia imam, apakah dia sholat sendiri, maka tidak sah solatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Eh, ya, dipahami. perhatikan banyak. barang siapa Siapapun ini umum Misalnya saya katakan siapapun di sini di masjid ini maka masuk seluruhnya di masjid ini sama seperti ini siapapun yang salat ya yeah. Kalau dia tidak membaca al-fatihah maka tidak sah sholatnya, maka mencakup umum siapapun. Ya, yeah. dipahami. Kemudian kata penulis di sini dan yang paling jelasnya. Dari perkara ini apa yang diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan selain dari keduanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia berkata kunna khalf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al fajri fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulat alaihil al qira'ah falamma faru taqra'una khalf imamikum qulna na'am Hadaya ya Rasulullah qala la cap illa bivatil kitab fa inna wala solat al iman lamia qlo biha wahadai bisoqatin wahadai hadi isna Sahih. wala adhila yas butalan las khia dal hukum ya yang paling jelasnya yang paling terangnya menerangkan bahwa makmum pun harus membaca al-fatihah adalah hadis berikut. Perhatikan baik-baik. Supaya dipahami. Dan jelas sisi pendaliran dari. Pendapat yang mengatakan bahwa. Makmum harus membaca Al-Fatihah. Ya dalam. Riwayat Ahmad Abu daud Dan selain dari keduanya bahwa. Dari seorang. Dari sahabat Nabi. Dia berkata bahwa. Kami sholat di belakang Rasulullah SAW. Para sholat subuh kemudian nabi membaca iya para sholat semua kemudian bacaan beliau menjadi berat terasa berat bagi nabi maka tak kalah selesai nabi dari sholatnya maka nabi berkata kepada jamaah makmum ya jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian maka mereka berkata naam apa artinya enam pak Jamal. Iya, iya. Ditanya apakah engkau membaca di belakang imam, kata sahabat iya, iya itu, iya. Maka Nabi berkata kepada mereka, La taf'alu jangan kalian lakukan hal tersebut. Maksudnya jangan kalian membaca di belalang imam kalian. Illa bifatihah di kitab. Kecuali al-fatihah. Fahindahu sebab. Sungguhnya tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca al-fatihah. Artinya makmum pun harus membaca al-fatihah. selesainya tidak boleh. Jangan kalian lakukan hal tersebut. Membaca di belakang imam kalian. Kecuali membaca Al-Fatihah. Ini yang paling sorry kuat jelaskan. Yang menjelaskan akan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum pula. Saya ulangi. Sebab lapat hadisnya umum. Siapapun yang sholat. Maka tidak ada salat baginya bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga di sini, ya, Nabi berkata, "Jangan kalian lakukan membaca di belakang imam kalian kecuali membaca Al-Fatihah." Ya. Insyaallah dipahami. Kemudian ada hadis yang dohirnya menunjukkan bahwa tidak perlu membaca al-fatihah. Ya, eh, disebutkan wa amma ma nabi sallallahu alaihi wasallam qara inna ma ja'a ilal imamul mutammabi fa idza qira fa min hadith abi Musa abi sahih muslim wa min hadits abi hurairah in abi daud Walakin koru wa idha kor'a fa'ansitu hakamu alai akhsir wa huffat bisyudud minum al-bukhari wa budawda darqutni wa la tathbut hadhi al-fat fi al-hadid walau thabata pat, patustasna al-fatiha jam'an bain al-adillah iya ada apa yang datang dari nabi bahwasanya nabi s.a.w. bersabda sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti Waidah koro dan jika dia membaca maka faan situ maka diamlah. Iya jah dari hadis abi Musa dan juga datang dalam, dalam suai musim dari hadis abi hurairah indah abi daud Akan tetapi ucapan nabi ini faaidah koro afan situ dan jika Iya dia membaca maka diamlah. Ya, kebanyakan ulama menghukum bahwa hadisnya adalah lemah. Iya, andai kata kuat hadisnya maka diperkecualikan al-fatihah. Karena ibu mengatakan faidaqorafan situ apabila imamnya membaca maka diamlah. Andai kata hadisnya kuat maka diperkecualikan al-fatihah. Maksudnya al-fatihah tetap dibaca bagi makmum. Iya, dan juga hadis, "Man kana imam fa innak imam lahu qira'ah." Iya, bahwasanya siapa yang memiliki imam, maka bacaannya bacaan imam itu adalah bacaan juga bagi makmum. Berarti, maksudnya kalau imamnya membaca Al-Fatihah sudah cukup bagi makmum, dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ya, terus apa hadisnya kedudukannya? Iya, hadisnya adalah hadis yang lemah Hai yeah. iya Hai jamaah sekalian belakang subhanahu wa ya sesuai ya, selesai pembahasan kita di malam ini kesimpulan pembahasan kita satu kalimat ya yeah. sudah sampai berapa Hai ada sejam ini Hai ah Hai sih sudah ada sejam Ya, walaupun kita lama tapi dengarkan kesimpulannya satu kalimat. Ya, al sok simpulan. Kalau ini sudah hafal sudah tahu juga ini semuanya di dari pertemuan sebelumnya ini. anna Nakhirat al Rukun fi Salatil Imam wal makmu wal Munfarid wa fi kulli Kesimpulannya bahwasanya bacaan al fatihah adalah rukun pada sholat, bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendiri pada seluruh rakaatnya. Iya, ini kesimpulannya. Mudah kesimpulannya, kan? Coba anugerah. Kesimpulan terakhir. Aroga. Ah. ah coba ada anu dosorannya anu ada, ada Cahyadi Hah Siapa Oh sudah kemarin di masih Arhaman Ya, saya ulangi kesimpulannya. Diingat baik-baik kesimpulannya. Bahwasanya membaca al-fatihah adalah rukun para sholat bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri pada setiap rokaatnya. Ya, ini kesimpulan kita di pembahasan malam ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kalau kita masih dipertemukan, kalau seseorang dia membaca dia masbuk apa namanya dia terlambat terus imamnya ruku, iya, kemudian dia ikut ruku, apakah dia sudah teranggap mendapatkan satu rakaat atau tidak? Iya, sudah biasa terjadi kan? sering bukan biasa lagi tapi sering iya yeah. biasa berarti bukan biasa berarti luar biasa ya you know? yeah. Iya, ini yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini Insya Allah pada pertama berikutnya kita lanjutkan mudah-mudahan bermanfaat kita dan mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallah bihandik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin